Kita coba di sini membuat sebuah gambar ini dengan menggunakan aplikasi yang namanya Solid Di sini tentu ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan adalah misalkan misal di angka 15 ini bagaimana kita membuat menggunakan RIB, lalu yang lainnya kita menggunakan Extrude, baru menggunakan share roll. oke Kita langsung aja di sini. Kita lihat di sininya. Yang utama ini 142 kali di sininya berarti 71 oke. Okay. Perhatikan di sini, lebar ini panjangnya satu ratus Terus, yang ini adalah berapa sesungguhnya di sini lima puluh enam puluh atau di sininya sembilan Oke, okay. yang betul, -betul adalah sembilan puluh karena yang 52 ini adalah center ke center lubang sini lalu ini 12 dari center ke pinggir sini kalau ini airnya 10 oke okay, ya kita langsung aja berarti di sini 142 92 kita gunakan di sini dengan menggunakan top ya kita gunakan top lalu di sini skate nah ini kita gunakannya yang menggunakan circle rectangle nah circle rectangle tadi berapa di sini Nah, di sini kita gunakan tadi 142 ya. Kita masukkan angka 142. Oke. Okay. Lalu di sini berapa tadi? 90 92 ya. Nah, di sini di setiap sudutnya tadi adalah menggunakan uh, fillet. filletnya adalah 10. Maka di sini masukkan 10 secara otomatis sudah langsung 10-nya di sini juga 10 sama ya semua 10. 10 di sini juga sama 10. Oke. Okay. Setelah ini lihat di sini kita lihat adalah eh berapa tingginya atau eksturnya di sini adalah 14. Maka di sini kita langsung ke fitur ini. Oke okay, dulu di sini langsung ke fitur ini berapa tingginya? Kita masukkan angka di sini 1414. Oke. Okay nah setelah ini apalagi langkah yang harus kita lakukan nah di sini berapa tingginya dari center sini ke center sini adalah 58 hmm. coba di sini kita masukkan lagi di sini berapa bagaimana caranya kalau misalkan ini adalah tadi bisa menggunakan uh, right sini sebagai centernya maka diputar sini diposisikan Nah, berapa tingginya yang ini? Ya, yang ini tadi tingginya adalah 58. Nah, ini kita bisa masukkan ke sini dari bawah. Oh, ini adalah 58. Ya, 58 itu dari mana? Dari center sini ke... Nah, guys, ini kalau memang itu 58 maka di sini pun kita harus bisa melihat berapa diameternya. Diameter dalamnya adalah 30 lalu diameter dua luarnya adalah 55 ya. Di sininya boleh kita masukkan yang 55 terlebih dahulu. Nah, oke. Okay. Nah, baru yang dalamnya kita masukkan berapa? 30 ya, 30 ke sini. Ya, ini masukkan kita 30. Biar ini ada dari garis setengah, maka coba kita masukkan garis bantunya sebagai garis bantu di sini. Setelah ini berapa dia punya uh, lebar ini ya? Berarti di sini 45 ya. Ini adalah 45. Kita masukkan di sini langsung di extrude di sini ya. Berapa extrude-nya kita gunakan di sini uh, Gunakan Setelah ini kan dia satu arah ke sini ya Kita gunakan Biar terbagi dua menggunakan mid-plane Berapa di sininya 45 Oke, okay. Seperti ini Nah, habis ini Masih ada PR yang harus kita kerjakan Di sini gambar ini adalah Ada namanya Bisa kita gunakan dari yang dari center sini untuk yang ke sini bisa menggunakan rib atau tidak nah ini dengan cara ini kita bisa menggunakan caranya sama seperti yang tadi cari plane nya right ini oke okay. nah seperti ini baru kita boleh masukkan nah dari sini mana center nya sini jika ke sini lalu ke sini nah jika yang ini lurus, maka di sini tinggal kita buat lurus, oke, okay, seperti ini, nah, ya. Lalu kemana lagi yang harus kita masukkan lagi? Boleh kita menggunakan di sini uh, garis bantu untuk dimirror. Kenapa dimirror? Karena yang ini misalnya kita ambil dulu ukurannya, ukurannya berapa? Tingginya ini adalah 22, maka di sini kita masukkan dulu tinggi ininya ya yang ini adalah 22. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana di sini kita bisa menggunakan circle ini ya. Oke, okay, circle ini ke sini. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Menggunakan dipotong ya, seperti ini. Nah, ini kita kasih dimensi ya tujuannya apa agar dia langsung terkunci seperti ini oke okay. 50 150 derajat misalkan 150 derajat akan dia bergeser nah seperti ini lalu di sini digunakan mirror ya oke okay, sebelum mirror kita selesaikan dulu garis bawahnya ini yang ini sambungkan ke sini oke okay, setelah itu baru kita mirror ya mirror Nah, mana langsung mirror about garisnya yang ini sebagai garis bantu. Setelah ini apakah sudah selesai belum? Kita tinggal namanya lihat di sini berapa tebalnya ketebalan diri itu adalah berapa di sininya kalau kita lihat. 15 ya. Ini adalah 15. Maka kita gunakan extrude di sini adalah menggunakan 15. Kenapa ini belum jadi? Karena ada garis yang tertunda di sini. Kita bisa menggunakan di undo dulu. Nah, di mirror terlebih dahulu, di mirror lagi ya. Di mirror, hmm, kita gunakan lagi tadi ada kesalahan ya. Jangan sampai salah di sini ya. lagi, di mirror dulu, terlebih dahulu ini di mirror. Uh, Oke, okay, kita coba perbaikin dulu jangan sampai ada yang terlewat. nah kalau ada terlewat nanti nggak bisa jalan. Mirror, nah ini mirror. Ini di mirror juga, yang ini di mirror juga baru mirror about langsung kan di sini lakukan. Oke, okay, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung eksekusi extrude boss-nya. Nah, langsung kan extrude-nya berapa di sini? Jangan 45 karena tadi hanya 15. Nah 15 di sini kita tetap menggunakannya midplane agar posisinya di tengah. Oke setelah ini, nah ini kan lihat gambar di sini ada dua ini yang sama. Caranya gimana? Boleh kita gunakan dengan menggunakan sistem RIB. RIB di sini. Nah lalu tapi di sini buat dulu nah, seperti ini kita seket di sini rib di sini sini misalkan sampai sini ya berapa jaraknya di sini boleh kita lihat ini adalah 20 berapa ini 41 nah dari mana 41 dari sini ke permukaan ini adalah 41 nah lalu bagaimana selanjutnya kita tinggal menggunakan di disini fiturnya dengan RIB nah karena ini posisi panah ke atas maka kita flip biar dia ke bawah lalu berapa ketebalan di sininya kita masukkan adalah 15 nah setelah ini coba kita eksekusi oke okay, nah ini kan langsung dia membuat seperti ini lalu yang belakangnya bagaimana biar kita sama seperti yang ini yang belakangnya ada ini cukup kita menggunakan sistemnya mirror. Nah, mirror. ya mirror tinggal kita mirror, maka dia udah langsung membaca bahwa dia itu adalah seperti ini. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena masih ada lubang ini. Berapa lubang ini? Ini adalah eh, 18. Maka di sini kita langsung eksekusi bagaimana kita menggunakan lubang ini? tinggal pakai skate, circle nah, lalu bagaimana tinggal masuk sini oke, betul kah yang kita bisa lakukan ini adalah lubang ini 18 nah, seperti ini ini diameternya 10 maka kita buat 18 ya, nah, terlalu besar atau seperti apa? ternyata dia ada jaraknya itu dia itu 21, jaraknya 21. Maka di sini kita tidak bisa menggunakan center dari yang ada. Kita harus membuat jarak antara ini dengan kesini itu harus 21. Nah, ceran. Nah, lalu ke juga mungkin kita samakan 21. Nah, ini apakah sudah selesai? Selesai. Lihat di sini adalah Jarak dari sininya, kalau kita perhatikan, ini adalah 100, ya, 21, 21, oke, okay, ini 21, 21, betul, ya. Nah, setelah ini, baru kita lakukan yang namanya cut extrude. Nah, ini kita buatnya satu, tetapi ini untuk semua. True all, ini untuk membuat bahwa ini tembus Kita buat di sini, lalu di mirror berapa kali mirror yang kita butuhkan pertama pilih di sini lalu pilih yang me memotong ya satu ini kan udah ada kita langsung oke okay. nah kedua mirror lagi berarti yang memotong memotong berwarna tetap seperti ini maka dia kalau otomatis jadi seperti ini nah cukup lumayan kan nah kalau misalkan kita mau bikin warnanya sama, gradasinya sama seperti ini, maka kita tinggal lakukan memberikan suatu pewarnaan. Pewarnaannya di sini boleh kita menggunakan sini ya, yang ini untuk menentukan warna. Lalu di sini tinggal pilih warna yang mana. Misalkan pakai yang biru seperti ini. Oke. Okay. Harusnya kita pilih dulu di sini permukaannya, maka Nah, ini baru kita selesaikan. Warna ini diklik aja bagian-bagian yang mau kita kasih warna seperti ini, ya. Ya, teknisnya cukup e, boleh dikatakan mudah, ya. Tapi kita harus secara basically tahu penggunaan aplikasi ini bagaimana. Nah, ini tinggal kita sesuaikan, mau dikasih warna semua ataukah tidak, ya tergantung dari kita mau buatnya seperti apa, nah gitu kan, nah seperti ini, maka ini cukup nah, selesai, oke. Okay. Nah setelah ini, ini mungkin ada satu yang belum kita tambahin lagi warnanya, biar nanti uh, sama ya. Tinggal diklik sini, nah berarti dipilih dulu warnanya, oke. Okay nah seperti ini sama ya Nah jadi gambar yang kita buat ini selesai Ya selesai ukurannya mana kalau yang ini bisa kita ukur, si ukuran nah oke okay. nah ini tinggal kita nanti buat di dalam gambar tekniknya seperti ini jadi kalau lihatnya potongannya seperti apa ya seperti oh seperti ini ternyata lalu Uh, potongannya seperti apa, oh, seperti ini boleh disesuaikan kalau dalam itunya gambar ini auxiliary atau potongan yang melingkar atau potongan yang uh, jikjak atau lurus atau vertikal horizontal tergantung pada suatu kebutuhan dari gambar teknik itu sendiri oke, okay? mudah kan seperti itu lihat dari sini, dari gambar yang kita buat ini lalu oke, okay, ke sini, terima kasih